Sebuah benda mirip granat nanas ditemukan warga di Jalan Poros, Toraja Palopo Tepatnya di dekat Jembatan Tagari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 Granat nanas ini ditemukan pertama kali oleh Pong Bintang di dekat kios daging miliknya Pong Bintang pertama kali menangku kaget melihat benda mirip granat itu Menurut Pong Bintang, awalnya ia melihat benda seperti emas berada di balik batu. Melihat benda tersebut seperti granat, Pong Bintang lantas berinisiatif melapor ke Polres Toraja Utara. Maka kami lokalisasi dulu, Bungu, sampai menunggu tim Jibong datang. Kemudian malam ini bergeser, besok akan dilakukan biskosa. Polres Utara, KPP Beko Selesoy, juga mengatakan akan mendatangkan tim Cipom dari detasmen kegagal satuan Timo Sulawesi Selatan untuk melakukan penanganan terhadap benda yang diduga geranat tanah tersebut kemungkinan akan langsung di disposal di tempatnya a <smart noise>